Tapi ya, salam bakudapa di konten Mama Ipa Bicara. Mbak Sudara, sekarang ini kita orang mau dengar dulu berita rame, Mbak Sudara. Berita kaburnya ODP di kota Ternate. Wah, ini ada apa ini Mbak Sudara? heboh-heboh lagi begini dengan... ODP kabur. Basudara ini mari kita orang simak ini dompet kejadian di kota Ternate ini seperti apa. Coba kita orang lihat dulu ini tayangan ini. Ini. Pasien kabur. Eh, ada suara dari petugas ini Basudara. Waduh, ini repot ini kalau begini, <laughs> mbak saudara. Ada ODP di Kota Ternate yang kabur ini, mau pulang di kampung. Ini dompet kampung di mana ini nih yang coba kita orang dengar ini. Nah ini, ini, ini ada perlawanan dari ODP. Yang sok dukun-dukun tas untuk pulang, sementara petugas COVID berusaha menjelaskan kepada Basudara yang ODP ini. Basudara ini status ODP ini yang telah... Wah, oh ini malah katanya pesen ini, menurut petugas COVID. Waduh, kasihan ini juga, ba saudara ini petugas ini p pe mulut tak sampai sotarobe begini macam ini minta pesen odp mesti balik lagi di tanpa karantina ini kong dong melawan tuh, waduh ini begini nih, tom bisa celaka dua belas ini ba saudara, waduh. Ini kalau masyarakat, orang saudara seperti ini, semua pemerintah pusing. Ini pemerintah petugas ini ma layani masyarakat, kom ini Sulayani sampai taruh di hotel lagi, kom, dong masih keberatan ini. Kira-kira ini ada apa ini dia sebenarnya ini? Ini orang butuh, harus tahu ini. Aduh, sampai pukul tiang ini saudara, aduh. Ini rame lagi nih kalau begini. Ih, entahnya so positif, tapi dorang masih di karantina di Hotel Amara. Pak saudara itu kejadian kemarin beberapa hari yang lalu di Ternate. Ini menyatakan bahwa masyarakat masih kurang peduli dengan bahaya virus corona dan petugas juga kewalahan kalau bahasa saudara torang pemerintah so bijaksana seperti ini tapi masih saja tidak ada kepatuhan dari torang semua masyarakat ini kalau seperti ini kita mau pulang saja di kampung terus Keadaan belum baik, lah bisa kita orang kasih jangke lagi di basudara yang lain. Karena virus ini memang di epik ciri khas itu cepat sekali menular. Karena itu pemerintah betul-betul serius ini dan bukan cuma di Indonesia, Pak Basudara. Di seluruh dunia yang sudah terjangkit virus ini, itu semua rame-rame, berlomba-lomba, memberantas ini. Bahkan di luar negeri, di negara lain itu sampai sesuai dengan lockdown. Kalau kita orang di Indonesia ini masih dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ini berarti masih ada kelonggaran-kelonggaran karena PSBB ini syaratnya ada, antara lain yang masih bisa bergerak itu ekonomi pasar tetapi tetap dengan menjaga batas. Pakai masker dan cuci tangan serta jangan terlalu kumpul-kumpul dekat-dekat itu kalau di pasar atau di mall atau di kantor pun demikian, Mbak Saudara itu dibatasi kalau lockdown wah itu lebih ketat lagi masyarakat tetap harus di rumah tidak ada lagi yang keluar hilir mudik di jalan nah, jadi masih agak bagus ini tolong, Mbak Saudara di Indonesia masih ada kelonggaran sedikit nah, tapi ini pun masih kurang dipatuhi lagi ini kelihatan ini seperti ini bahkan so status odp pun saudara orang masih melanggar lagi masih tidak mau mematuhi lagi ini kalau begini berarti orang bisa corona bilang jangan salahkan aku <laughs> karena memang virus ini kita orang yang panggil-panggil, kita orang yang datangkan dari satu orang ke satu orang sehingga berjangkit dan berjangkit. Nah, sehingga virus corona bilang jangan kasih salah apa kita. Karena moni yang mau-mau kita datang atau moni yang datangkan Pak kita nah, itu persoalannya, Pak Sudara. Kalau hari-hari pemerintah cuma urus-urus ini virus behal, sabantar pemerintah lagi so kewalahan kong, sembako miso bisa. Urus kong, kita ambruk rame-rame mbak -rame, saudara nah, apakah seperti itu yang kita orang mau saya yakin tidak kan mbak saudara nah, maka mari kita orang satu hati satu pikiran rame-rame berantas corona ini dengan mematuhi anjuran pemerintah yang seulang-ulang kali pemerintah sampaikan mudah-mudahan dengan toran taat ini anjuran pemerintah maka segera Virus ini berhenti dan ya pastilah kita beraktivitas dengan baik seperti biasanya. Karena kalau tanpa corona, sembako itu biar pemerintah tidak kasih ketoran juga tidak masalah. Kita sendiri hidup mencari hari-hari bisa. kong apa nanti tentu tunggu pemerintah? Tentu tidak. Ini cuma karena corona sehingga ya anjuran pemerintah diam di rumah. Nah, salah satu kewajiban pemerintah harus menjamin masyarakat atau orang-orang di rumah itu ada sembako. Karena yang utama yang harus dilakukan itu ya makan. Ada di rumah dan dipastikan harus makan. Karena itu pemerintah memberi bantuan sembako. Tetapi dengan syarat lagi kepada orang-orang atau masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapat bantuan nah, karena itu bapak saudara ingat pak presiden bilang pak presiden jokowi bilang jangan sampai ada yang bermain-main dengan bantuan corona dana bantuan corona kepada masyarakat atau dana desa yang diperuntukkan untuk bantuan sembako bagi korban corona itu benar-benar dimanfaatkan kalau tidak pak jokowi Presiden orang, so bilang dia hukum barat, aduh, mbak jauhkan itu dia, barat. Ini orang so, so keadaan begini, kok masih ada lagi itu pikiran-pikiran yang begitu, jangan, mbak saudara. Toh, oke, okay, mbak ini semua mama ipa bercerita untuk kita orang, mbak yang jika dorang rasa ini merupakan edukasi bagi dorang. Ataupun hiburan, kata beliau Mama Ipa hari ini so cantik, <laughs> tampil beda, tidak seperti sebelum-sebelumnya, tampilan Mama Ipa yang 100% ibu rumah tangga. Nah, sekarang ini Mama Ipa penampilan sebagai seorang PNS atau ASN yang berkarir di birokrasi pemerintahan yang mau bersama-sama dengan masyarakat orang membagi sharing berita dan informasi positif. Dan biarlah ini menjadi pengetahuan bagi orang semua dan ditindaklanjuti atau kita orang ikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai dengan desa, bahkan juga yang mau IPA sampaikan ini. Jika berkenan, silakan komen, like, subscribe share dan jangan lupa mama ibu peciri khas tinting tadi ya